Ya, oke, okay. hari ini kita bikin tutorial untuk cet pakai ya, campurannya itu food coloring ya. Gila-gilaan ini gila-gilaan ya. ini ada warna apa, hijau tua, terus ada warna kopi muka ya kan. Nah, tadi itu ada yang pink. Berarti cetnya itu sebenarnya warna, warna, warna putih. Warna ya. kita lihat nih catnya sebenarnya warnanya putih tapi kita bikin warna pink ya nih ya kita bikin warnanya pink jadi pink catnya nah ini warnanya jadi pink ya padahal aslinya warnanya putih catnya nah kita lagi review mau bikin gambar mawar tapi karena merahnya habis kitanya pakainya warnanya coklat hari ini kita main gila-gilaan ya, kita bikin mau bikin mural. tapi kalau artis-artis uh, itu pakainya pilok ya, cat warna semprot kita pakainya cat tembok tapi dikasih pewarna makanan. Ya. oke kita lihat saja langsung ini warna hijau, hijaunya pakai warna hijau, pewarna <guluh> makanan cap kupu-kupu. ya ini jadinya nih. Ini udah jadi bunga mawar coklat, gitu ya kan? Karena dan juga warnanya ini memang ada sedikit itu sih, belang-belang karena tadi bikin campurannya beberapa kali, nggak cuma sekali. Nah ini warna coklatnya juga sama ini tadi hasil dari warna coklat perpaduan antara uh, warna pink ditampur. Muka kopi muka ya, jadinya coklat ya. Nah, itu hijaunya sisa dikit buat gambar-gambar gak jelas ya. Oke, okay. terima kasih. See you next video. Salam permanen.